Kelebihan Nabi Musa yang tidak dimiliki oleh Nabi lain. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang Nabi yang langsung berkata-kata dengan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam Al-Quran waqa'lohu Musa taklimah. Setiap kali hendak bermustajab, berdoa, mohon doa, Nabi Musa naik ke bukit Tursina di atas bukit itulah Nabi Musa akan berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga spontanitas. Ini kelebihan Nabi Musa yang tidak dimiliki oleh Nabi lain.